Itu besar pengaruhnya, pak ya. Iya. Kalau metik sayur terongkah timun kah, atau kacang bagus kalau pakai alat, pak ya. Kalau pakai alat, ditarik tuh segala-galanya. Oh, iya. Tidak di mana batasnya, pak. Mm -mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama keluarga ini lagi manen buncis di hari Minggu jadi buncisnya kalau dilihat daunnya begini tapi yang paling utama adalah buahnya dan kalau buncis itu ya anda panjang tapi nilainya lebih tinggi harganya daripada kacang ini belum dipanen ini bagian di sini Berapa sih kilo kalau dijual ke pengecer, Pak? Sepuluh 10. 10000 jadi pengecer, dia jual tiga belas, mata lima belas, iya, kan diambil banyak kali jadi murah iya, iya, ya iya, kan banyak dia jadi murah. Dia ecer iya, agak lama baru habis hmm. tapi nilai jualnya juga lebih mahal semuanya begitu orang mencari iya sama-sama dapat iya, ikut dahannya, daunnya merusak. iya. Ayo, jadi kalau kita nanam sayur guys dan kita panen uh, Saran beliau Lebih baik menggunakan alat Baik berupa pisau atau gunting Supaya uh, Tanaman itu tetap awet Tidak tertarik Tapi menggoda Menggoda hasilnya Maksudnya itu Rambatannya tidak rusak gara-gara Ditarik pakai tangan Kemudian juga Uh, kalau pakai alat pertumbuhannya tetap uh, normal. Padahal memang ini, Pak, di memang ini besar memang. Uh, ini Nah iya dua puluh ribu modalnya iya ini udah berapa kali dipanen Sudah tiga kali tiga kali setiap panen ada sampai berapa kilo pak sepuluh kilo jadi kalau harga 10, 10 itu kan ada tiga ratus nah modalnya adalah bibitnya 20000 20 oh, iya nah ini apa yang diangkong ini nah. sepertinya bibit coklat ini mau dipindah ya oh, ini bibit coklat ini karena musim hujan ini pas pertumbuhannya untuk dipindah lagi